kita 62.000 ya. Nice di sini langsung kali dua perkalian cop pecahannya gila coy sampai 13.000 mening Langsung empat bom di sini dapet dan di total toto nah sampai kali 30. Nah, kita langsung dikasih tem guys ya 392.000 hampir 400. Nice banget. Hai hai hai. Halo guys, jumpa lagi seperti biasa kita bermain lagi di sini di Sweet Bonanza yang biasa ya guys ya. Dan di sini aku bawa dana kenakalan cukup 87.000 aja guys ya gak usah banyak-banyak dan di sini bakalan kita bongkar lagi atau unboxing lagi pola terbaru yang ya yang main fresh lagi semoga gacor ya. Oke di awal-awal tadi 3 bet 200 perak kita 3 kali manual spin. Nah di sini aku langsung naikin bet ke angka 3000 rupiah ke nominal 3.000 dan di sini aku gas aja di putaran otomatis di turbo spin 50 putaran. Semoga di Turbo Spin 50 ini kita bakalan dapat yang namanya free spin gratisan, guys ya. Kalau kita coba bayar 30.000 gak cukup jelas kita guys ya. Makanya di sini aku berharap kita berharap bisa dapat. Nah, satu lagi coy hampir dapat tadi ya. Candy 3-nya udah mulai keluar, candy 2-nya udah sering nongol. Nah, ini bakalan dapat ya. Bentar lagi nih ya. Semoga aja dapet Oke, pecahannya lumayan. Masih nge-backup saldo kita ya. Masih aman di sini masih sisa 49 ribu rupiah atau 50.000 lah ya. Oke udah jalan hampir 18 hampir 12 putaran. Eh, 50 berarti hampir setengah ya. Udah hampir setengah dari 50 putaran di sini masih juga belum dapat yang namanya lollipop 4 masih 2 sama 3 doang yang nongol ya guys ya. Tapi sabar nih bakalan kita dapat ini ya. Semoga <tuh> aja ya. Kalau nggak dapat ya terima nasib kalau rungkat guys ya. Kalau rungkat kita mah belum belum rezeki namanya, belum, belum belum hoki lah ya, belum hoki. Oke, di sini sih saldo tinggal 27.400 rupiah, dan di sini masih juga belum nongol atau belum dapet yang namanya free spin gratisan. Please lah, candy nya langsung 4, cok. Jangan sebiji, dua biji doang. Nah, Candy ungunya langsung pecah, lumayan banyak, langsung 31.000 saldo sini, langsung up lagi ke 40.000 mah, Ditambahin lagi di sini ya, nafasnya sini. Oke, 10 putaran terakhir di sini kayaknya enggak bakalan dapat cok ya pecahan doang sih yang banyak ini cuman nanggung. lollipopnya cuma dua dua dua tiga ya, ada juga tiga cuman nggak mau langsung empat ini sebiji pisang konek nah banget anggur aduh anggur ah dapat ya Dapat kita dapat dapat dapat dapat dapat kita akhirnya di sini selalu tinggal 25.000 berarti kita udah ngabisin hampir sekitar 62.000 ya nice di sini langsung kali dua perkalian cop pecahannya gila cop sampai tiga meninggoy langsung empat bom di sini dapet dan total tipe layanan sampai kali 30 nah kita langsung dikasih tempat guys ya tiga hampir 400 nice banget setelah spin spin demi spin dan kita dapat free spin dan disini sini dapat langsung dapat cuan yang gede ya, hampir 400.000 di sini. Oke, tembus 400.000 di sini. Kaliannya connect dong. Bagus banget, lumayan kali 4-nya nongol. 6.200. Ah, anjir, kali 10 ini peng lewat doang. Yuk bisa yuk kali cepek, kali 50-nya keluar. Oke, kali 6 anggur boleh. Nice banget anggur anggur semongko tadi ya. Lumayan kali 9, 9.400. Dan sini totalnya 85.000 guys ya. 85.000 kita dapat nice, nambah lagi profit kita di sini jadinya 491.000, hampir 500.000. Pasin dong 500 dong. Oke, connect di sini kali 10. Connect lagi pisang, manggis boleh atau semongko Manggis. Alah, kurang satu manggis Tapi nggak apa-apa ya. Di sini dapat gocap, tambah lagi nice. Dan di sini pas ya, dapat kita 500.000 lebih malahan 542.000. Nah itu dia guys ya, baru juga di request tadi kali gocap, cuman sekali pecah doang, tapi nggak apa lah ya guys ya, 48.000 daripada mubazir ya guys ya. Dan seperti biasa di sini yang baru hadir, baru datang, atau baru nongkrong di channel kita, thank you banget, udah ngelongin waktu ya guys ya, kita dapat profit, review pertama di sini Jangan lupa dibantu like, comment share ya bang ya, dan juga yang belum subscribe, di subscribe dulu, nyalakan juga notifikasi loncengnya ya guys ya. Biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel kita ini, oke. Okay di sini karena udah dapet uh, spin pasional dalam free spin gratisan di sini aku mau coba main kalem aja guys ya main kalem lagi di bettingan rendah kita reset sini jadinya bettingannya 250 perak aja kita kasih tuh di sini putaran 50 kuwik spin dah main santai cok karena kita udah profit nah daripada mubazir daripada rungkat lagi profit kita kita paksain di dibetkin gede mending kita main safe kita lock aja kemenangan disini main guys ya mau udah 87.000 kita udah tembus 600.000 ini udah mantep banget cok oke pokoknya sini kita lock aja ya kita main santai kita lihat aja sini 50 putaran berikutnya ini di bettingan rendah dapat nggak dapat nggak apa-apa nggak masalah yang penting apelnya pecah ya guys ya apel manggis candy biru aduh kurang oke anggur pecah 34 putaran lagi nih. Uh, kalau di posisi begini, chat 87.000 model kita dikasih cuan dapat dari free spin gratisan. buh, WD langsung ya guys ya. WD langsung cakep banget di sini. Yuk, tambahin lagi ya. boleh yuk. buah hanya pecahin juga, boleh yang banyak. Minimal kalau di luar tuh kita berharap dapat nice ya. Dapat nes nice lah ya dari pecahan dulu walaupun gak ada perkalian, nggak bakalan ada perkalian. Dapat nes nice aja di luar udah lumayan, cok Di shoot 2 bon aja nih, coy. Ya. Oke, apel boleh kurang atuk lagi itu lollipopnya guys ya dan seperti biasa di sini selalu aku ingatin kalian ya ya seperti biasa lagi guys ya uh, ini cuma simburan semata jadi jangan dijadikan mata pencarian atau jangan ditiru untuk kalian emang yang gak berminat, kalau kalian berminat ya silahkan main tidak ada pemaksaan guys ya dan satu juga yang harus diingat juga ya kalian kalau ingin deposit atau bermain cukup pakai dana kenakalan aja ya Jangan sampai menggunakan dana keperluan pribadi karena resikonya lumayan tinggi, menyebabkan pikiran stres. Gue <laughs> beban pikiran lah guys ya kalau pakai dana pribadi guys ya. Cukup pakai dana kenakalan aja kalau rungkat ya rungkat kalau dapat popit dia ya lumayan ya guys ya. Oke, okay. di sini sepertinya tinggal 16 putaran lagi. Kalau emang gak dapat ya udah langsung dia cabut. Makasih banyak untuk kalian semua, Bosku, yang udah nongkrong dari awal sampai akhir. Semoga kalian dipermudah juga ya mendapatkan cuan atau mendapatkan cuan lebih gede daripada aku semoga hokinya lebih gede daripada aku dengan menggunakan pola dari saya nih guys ya. Oke, di sini sisa berapa nih? 9 putaran lagi ya. Habis ini kelar cabut modal 87.000 kita dikasih profit dengan pola 3 50 dan 50 guys ya. Thank you banget. Nah, oke okay lah. See you next time guys ya. Kita bakalan jumpa lagi dan seperti biasa di sini bakalan aku akhirin dulu video ini. Thank you banget sekali lagi guys ya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Salam sensasional dan bye bye Thank you guys ya